protokol kesehatan yang dihancurkan oleh pemerintah. Untuk memulai PA permata online kita, mari kita mulai dengan saat teduh, saat teduh sejenak dimulai. Saat teduh selesai, bersyukur buat kasih setia Tuhan yang masih menghampiri hidup kita pribadi, lepas pribadi, mulai dari nafas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita responi rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mengangkat pujian Engkau baik. kasih setia Tuhan yang masih kami rasakan sampai saat ini ya Tuhan Dari pagi hari ketika kami menghirup nafas kehidupan membuka mata kami Dan pada siang hari ini Tuhan Yesus masih memberkati kami Dan pada saat ini Tuhan juga tetap memberkati kami Sehingga kami dapat melaksanakan PA permata kami ya Bapak Tuhan Yesus kami berdoa buat PA permata kami pada hari ini Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan, agar setiap puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar dapat memuliakan nama Tuhan. Buat teman-teman kami dimanapun berada, Tuhan memberkati, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberikan kesehatan, agar setiap permata GBKP dapat melaksanakan PA permata dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kami berdoa buat seluruh orang tua kami dimanapun berada, Tuhan memberkati, Tuhan yang memberikan rezeki dan kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan PA permata kami pada saat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, ampuni kami atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, agar tidak terhalang kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, suruh selamat kami yang hidup. Amin teman-teman permata -teman GBKP kita akan mendengarkan firman Tuhan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dan mari kita panjatkan lagu penyembahan kita manis kau dengar Tuhan Aku Bandukina permata kidi kete dibas perginda kita melakukan PA permata online guna tanggal 16 22 Agustus 2020 si benar tempe anta ras kita lebih tertutup tertutup kita di kami Bu Jerman bandu tuhan dibas kelengatilu Oh banci kami pulung arah media online endah Ibas PA permata berni Rekap nemani kami sekali pendungina PA endah Tuhan si nemani Bagi ibas kami begikan katandu Tuhan si nemani Ibanatkan kami PA endah Rasurati katandu Rekap ibas dari Yesus Tuhan kami Amin Kata dibatasi jadi bahan renung entah Ibuat ibas kitab Job 10 Job Sada Job Sada ayat Sada 5 Bagian katana I negeri uslits skalak dilaki Job gelarna Ia nembah janah terkemalangan mandibata Ia kalak simhuli Janah lalik perbahanan si jahat, Anak pitu itu dilaki telur ribu, Diri diri na lip titur ibu, untana telur ibu, lembuna seribu, ras keledena lima ratus. suruh suruh nafi sekal termna. Emang kebanci katakan ia mel si bayak di timur. Anak-anak job si dilaki semal terbahan pesta man-man bergiliran -man Jana anak-anakna si deban be ikut er ku E. Turang nasi terlebih tetap kita kena ikut pulung Kencatiap pesta anggudung Lapa serbagi-pagi kekejok Jenari persembah kena persembahan tudungan Guna kebadiakin anak nae skala, skala. Si E laku kena sabab ukur iya Banci jadi anak E mengor bahan dosa Sila teridak Kita kenceda utuh ibadah alula. Ya Rabna Sekedah, Sekedah. Sekedah. Kekelangan di Tuhan Permata di- Keti Ibas Bernyeda Kita bengket Ibas Tema Bapak Sirdiate Ibas Ketena Kubas Hari Ulang Tahun Mamre 25 Arah Kitab Job Enda Mari kita belajar karena Tiga-tiga hal Si pertama lebih menyangkut karakter pribadi, karakter pribadi tapi kini tekan jawab. Ibas teks leka katakan, maka ia jelmana kalaksi tutus nembah mandi LBC pertama, ia nembah alu tutus ras perkemalanan mandi Kedua kan ia kalah menghuni. Ketuluhkan janah lalit perbahanan si jahat. enam karakter kini tekan Jok. Si peduakan si perlu si pelajar arah Jok, emo uga cara Jok memperbiatekan entah pembimbing anaknya. Si pertama, kenca tiap pesta ngodong, emo bastex teks isingetkan bantala, lampas terpagi-pagi keke Jok. I persembahan tutungan guna kebadiakan anak nae skala skala. Si berdua ken, e i laku kenal ken ia mengantisipasi entah anak menanggur bahkan dosa silatridah Terkait dengan si ece dahukur dibahasa Malaysia. Er. Jadi baji jadi perbanyar pesta, ya dong nawa riya Haji jadili dosa si bahana di berdibat Maka i persembahkan job persembahan Hidungan lampas perbagi Intina job jagai Kebadiaan anaknya saya Saibah sisi Ras besisi yang lain Ijagainah tetap relasi Antara ia sebagai bapak sebagai anaknya anak Ras dibatah Semua ikin tugas peran sekalak Bapak yang eh menjagai keritakan anak-anak, menjagai lagu langkah anak telah menjagai lagu langkah anak-anak, telah menjagai lagu langkah anak-anak si cara ngeluh anak-anak job si pertama si cara ngeluh anak-anak job yang anak-anak job si laki sini lima semal keerbaan pesta man-man, alu tergilirin Payodwe. alu ergiliru lima yersenina sebuya erban pesta alu ergiliru dikune anak si pertama erban pesta maka anak si debani senina si debani simpat kalap nari ikut ya, ikutku bas pesta eh ya. lah terjeng senina nasi jila klinca ikut tapi pedai katakan di bas pesta turangna si telubai tetap itenaktena itu puluh jadi ini sebenarnya ketika ia run secara bergantian seninana ikut itenakten bagai turangna si debat nari itu ikut puluh maka kaya pelajaran penting si banji silat kita arah job sebagai beras anak-anak nena pertama lebih emang keluarga job Eh, baik job bagi anak anak terkemalangan mantu terkemalangan mantuhan terkemalangan mantuhan. mantuhan dalam pengertian takut akan Tuhan orang kan mencoba dan berserah kepada Tuhan ibas kedua keluarga si terdiri dari bapak nanderas anak si mukuli ras sedakan kesanga ras kebahagiaan, Emu keluarga sir kemalangan mantu. Jadi kalau si kemalangan mantu kan ini panci kebahagiaan, setia yang sumbang mantu. Elbisi pertama, kedua kan? Kalau kemalangan mantu, orang yang takut datang tuh perbaharan dari mantu, ya, perbaharan Lalit perbahana jahat bagi tengah menggambarkan kan kena jomel. Jadi tidak benar, Nina. Ia perkebalan mantuhan tuhan, tapi perilakunya tidak baik Eh, lah, lagu Kalau Si kemalangan mantuhan tuhan harus teridah Ibas perbahana nama guru, ras lalit si jahat dilakukan. Kaisi kurina rasila ku kena aina guna kiniin bersambung di kafe komunitas. Indik dari Malangan Bang. Jadi dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Seperti lo kan job interface kalah Bapak si pekerja keras. Teridah arah andai melala asu sukena. Melala bibir-bibirna lembutna entana. Bahkan sirdahin nabi melala berarti menghuli manajemen ibas mengaturkan si bagai sebagai pepengembangan usahaan ibas sianda ternak jadi kuh tuh job enda ibas terkini tekan pe tutus perdahin pe tutus ya peduli kekayaan anak-anak jabunah janah adi siang cerita job selanjutnya be maka job enda bapak si si tahan puji kesetiana tetap mandibata aminagia lin hal-hal sila kenal akan nantiakan. Ke, membuatkan mereka kesempatan anak-anak menggunakan menikmati kegeluhan arah bentuk pesta Bulung ras teman natria tapi sidah naik harus tetap jagainya batasan-batasan norma, etika, susila moral yang baik lalu bebas bebas-bebas Kelima, -bebas. selain jagai norma sosial jauh yang jagai anak-anak terpalaskan norma kini matuhan ini tidak ada kesembahan tubuh Di diantara anak-anak jauh si uh, di laki rasidiburudai. Ijetrida, baik arasi laki bagi iblis diburu. Kompak. Kersadar. Kompak. Kersadar. Kalau enda-nda isidah arah ia bergantian dari Bani Kresta, jangan kurang nape tetap hadir Untuk jadi pelajaran si penting banget Bukan anak permata, tapi pe. kompak. Tersendina, kompak terturut Sadaan Hidup saling berbagi Rasirgan Pakepa Jagai relasi sada darah Tetapi keluarga ini Merupakan hal penting pas tradisi segala Israel Peran kekuatan Jabu Kala Israel itu oleh Kini sedang berindah Kota Jabu sada darah Tentu kekuatan tapi bagi Kita banci megegah di kuning Persada Biak ya, tersenina persadaka pertua begitu saling berbagi Polakari minta ke, Ras permata Sedeba si nersadari Tapi rasenina antalah Ras turang tanul bagi kita Itu tidak benar Itu tidak benar tapi harus ngetridah bagi si Kalau kemalangan bantu, harus salah Selasada ibas, kompak. Persada adik seni naras, betulah. Tentu arah carang geluh itu nah anak-anak Jogja. Kehadiran seni nana bagi p turang ibas tiap pesta ini e, jadi modal berharga Ya. Berharga kan? guna banci, ia saling menjaga satu dengan yang lain tentu di -an, Jai sendiri nampak sisa darah salah si bahan pasti persengetik tapi di temanmu, beri halangan tentu perlu biar kita akan tapi di sendiri nantakan turang nantakan lagi kali Lai Jai lagi ke waktu yang bersamaan di rumah, kali gua, beri persengetiknya yang penting, nak puluh bersama Ras-ras, yang pentingnya kita saling menjaga sebagai saudara. Kita bahasnya bertemu saudara, kebersamaan. Bagaimana kita baca saling mengingatkan daika, di baik, Ibas perbahayaan di silamkul diri. Jadi, enamu, si uga pentingnya menjaga kebersamaan di tengah-tengah di warga. Bebas suasana pandemi COVID-19, bagi bebas masa mudah diterima. Kamu mata gigit-gigit, Jabat ikan tadi. Cara dulu, keluarga Jok Enda, jadi inspirasi membantu. ras patut icon, patut di telaga. Wajib jadi, ngulik orang Juanda bagi Jok Enda, Majijah jadi mereka orang tua kita, tidak apa-apa, entah bagi job enak dilakukan. Tugas kita, toto kemudian, toto kemudian berpantun. Mereka kesempatan membangun. Bunda Nasuk berperan, bagi sila job, lagi persis sama, tapi mendekati. To toto kemudian orang tua kita, sehingga dia menurut kemalangan memanggil. -ke adik-adik kemalangan mantuhan pasti perilaku Bapak Tanda Ibe bagi Jok emang tetap apresiasi penghargaan terasa hormat mengandangi Bapak kibas masa depan kampi permata krina akan menjadi skala mamre entah skalak maka emang katai simulia rahjok endah lakukan pagi bos jamulu nandangi anak-anak dulu maka terbeluh kamili teman dulu karena misi saat ini tingkatin kita si banci pagi teman dulu ari komunikasi beng, nyambung kelengkapiin orang tua anak maka terpendu pagi pas jamulu kaisimulis lakukan job naik bagi pedelisuhuriwan orang tua Bapak Pantan dan Dede. Pradenda bagi basja di contoh saja. Janah adi memungkinkan hulu di gereja. Ding masuk zona hijau jangan memulaikan kebaktian di gereja. Atur kendu permata rundun. Nah, itu ucapan selamat ulang tahun. Mammare. Sikujuh 5. Adi ibadah online dengan kisah ucapan selamat ulang tahun dulu. Mantap pantang mambrè lewat sms, arah wa, facebook, twitter, ya, instagram masih di Adi sadar rumah kam, terus mantap ya, kisah saja langsung ya, juga kreasinya semua, juga kri wa Pak ini. Ya. Jadi. Enda premata, dibata, si banjir di setengah minggu, setengah minggu, setengah minggu, setengah minggu, selamat berpera setengah minggu, setengah minggu, masukan minggu, setengah minggu, setengah minggu, masa minggu, tantangan Covid setengah minggu, setengah minggu, setengah minggu, tetap berkreasi guna mengembangkan setengah minggu, setengah minggu, setengah minggu, setengah minggu, secara Mari kami sebagai anak muda, tuduhkan kreativitas dulu, dudukkan kreasi dulu, si banci si Erguna, si, ban si membangun kebersamaan, si, si membangun ini, ini. Tuhan, nama kita terima, jaga peka ringan, anak-anak kami permata gitu-gitu, jaga masa muda andu, jaga nama baik dulu, jaga nama baik keluarga, terutama, jaga nama baik ibadah si sembah kita, Arah Yesus Kristus Tuhan berkati. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan Buat teman-teman permata GBKP Mari kita menjadi anak-anak yang Anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan Dan menghormati orang tua Agar semakin banyak berkat-berkat Tuhan Yang melimpah dalam kehidupan kita Kami seluruh permata GBKP mengucapkan Selamat ulang tahun Buat orang tua kami Mamre yang ke-25 tahun Menjadi orang tua yang bijak Dan takut akan Tuhan Mamre er mamre arpemre. Kita akan mengumpulkan persembahan, mari kita kumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi landasan kita untuk mengumpulkan persembahan, tertulis dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan, sambil mengumpulkan persembahan kita angkat pujian kita dari Kitab Denden nomor 315 Simpartuhu Pemerintah. Ibas ke lengan timus simbelin, engkau kami ras-ras belajar -ras kami arah keluarga job, juga kami ngerti bapak kami, orang tua kami, Ibas suasana memreb ke dua pi Jana pelajaran simbulis, ibu banci dan kami tuhan. Bosku suka mendak, mana banci IP kan kami, Ibas keliling kami si tertua ri. Bagi bebas kesempatan enda tertutup kami karena anak-anakmu permata kerina baik ibas punggun ibas klasis sebagai baik ibas permata pusat indah, Tuhan tetap berkontribusi satu dengan yang lain menjadi inspirasi saling topang saling bekerja sama bahu-membahu terlebih bahas suasana COVID-19 kegegehi kira anak kami enda Tuhan ia pagi jadi generasi penerus gereja, keluarga, rasus masyarakat. Persiapkan masa depan naik benar. Persiapkan teman naik benar. Bila adu malam, belah bagi Tuhan. Apa yang nak duis ibas perkuliahan. Untah ditengah ibas persekolahan. Baik daring, bagi pesi langsung belajar di sekolah. Karena suma susah, gelah naik bansian, anak kami. ada sehat cuah juah tetap ibas kelengah deli. Si sangana liburan kuliah pe, tiba liburan semester, terendah pe pas Si memasuki tahun ajaran baru, masuk perguruan tinggi pe pas pas Jana dikunili sangana dimalih hasil pengumuman. Masuk perguruan tinggi negeri pe, kai pe hasil natuhan. Keleng ati tuhan laka berubah nandang anak dupermati endaikrina. Ijap pe pagi ya kuliah swastantah negeri si penting tutus adena ia menghargai ia menghargai lebih-lebih Tuhan emangkah ya beri semangat menjadikan anak-anak anggil negeri telah nadi punya langa yang tahunya ada layak putus asa Tapi tetap ia serius relajar, di jabapinya kuliah yang penting keseriusan nah, belajar singgol lulus be. laka meganjang ukurna Tapi tetap ia berserahman Tuhan harapkan pertolongan Tuhan Pakai peisi sama nandarami dahin, Tuhan tuduh lengkap dahin si cocok, man anak-anak kami. Jana, pakai pakai sini basi iya, pe, be, basi mai mai dahin, enda be banci kembang kena, apakah arah kuliner, apakah arah keterampilan, apakah arah tulisan terasi deh banget. Kerina enda banci mengembangkan bakat anak-anak kami. Langa dia anak kami, kami dah redan covid ofis, tapi terus ia berkreasi bagi si menantimu. Sangana tengah teman geluh, dan naka teman geluh sisa kini itu rastia. Si ungo teman geluh, bena, be. sangana ia ibas masa berpacaran. Ia tetap berpacaran, terpalaskan kini tikan bantuan Yesus. Tetap mampu ia menjaga nama baiknya satu dengan yang lain, terlebih ia sebagai anak permata ibas di BKTN. Nandangi orang tua kami, Mamre Singraya Kudilang Tahun Mamre 25 ke -tiba 9 Agustus endate. Ebe Tuhan sinemani rasimu kawali orang tua kami Endepe tetap panji jadi pengurun kami si baik kami anak-anak negeri. Dan di bas pagi Anak-anak dupermatina jadi skala Mamre entah di Korea Kamu kasih demani ia Memampukan ia memerankan peran yang baik Bagi sini lakukan job nandangi anak-anak aras jabun Bagi Bapak Simulias pengurus permata rumbun, pengurus permata kelas sebagai pengurus permata pusat Anda keindeskan kami Man Bandung tiba-tiba yang mengaturkan kegiatan-kegiatan di masa semasa pandemi COVID-19 saya hendak semaka so, kegiatan saya si, hendak program saya si, okay, hendak Anda bansi yang berguna dan kami perkembangan ini semangat mengeluk karakter permata-permata Bapak, apa hendak itu untuk semua kami Ras, ibab busi kina lebih kapa, basalah ras dosa kami belas takut kami di gelarian anak-anak Ras, nalurkan perkuatan ini kami ibab segelar Yesus Tuhan kami semua Amin PA permata kita telah selesai Mari kita tetap bersuka cita dan tetap memuliakan nama Tuhan Sebab Tuhan adalah kekuatan dan masmur kita Untuk mengimaninya, mari kita angkat pujian kita Tuhanlah kekuatan dan masmurku Tuhan kami isi mengajari kita Toto, minta degeras ras Oh Bapak kami sini surga Larun lupu badiami Rehmin kini rajandu selalu praten di basku Nyeda bagini surga Rekan minuman kami akan cukup basuari sudah endah, alami salah kami Bagami kami salah kalah Bapak kami, oleh engkau Bapak kami kubah supercobaan Lalu kami nurusilat narik Sebab kam kapsi madai kinerajaan, Ras puasa, ras kemuliaan Sida dekakmu Amin. Tuhan memberkati kita Krina. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat. PA Permata kita telah usai. Sampai jumpa di PA Permata berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.